Allahumma rabbi walafiy. min asad min akhrocetka ahlakna kum lan pirang-pirang saking perkampungan penduduk kampung. Eh, kam Korea, sopo ahluwa penduduk Korea. Ya kang utai Korea, Iku Asad dulu banget apa nih kekuatan-kekuatan ini Korea tiga dibanding kampung ampung siro Muhammad, eh kata dikasih kampung Mekah, eh ahliya dikasih penduduk, halatiru pahne Korea, korea sing korea tiga akhirat kang usir kopola ini siro, ruh ia genderkso polah duko raya lafat korea, malah mau suling ini tras ahlak nang rusak engson huming ahlul qaryah tokoh pomak nang qaryah pomak nang ulang ulangan pertama kan hum kan rujuke ning ahlul qaryah nah alat dirujuke ning oleh ora percaya imam siitu bek kito dianggap itu bento kabeh kagerha lak koyah le mbah mbah ngruhum yo alun imam siitu gak yakin kowe isa diterangno no jika kemungkinan iki siki nangno ben ge paham loro tudun ku aku ora apa dheweku wis yakin <laughs> yakin banget nak gawe alhamdulillah diyakini rafa ampun kok warga ganggu wong bodoh ahli jannah alfuru entu-entu dheweku ana nek ora dhuwit ora babon dheweku ora ragu omong lho iku ora iku maksudte nabi kok ora iku bodoh iku bodoh sangka umurut dunia yeah. oh tafsir bodoh bodoh nih deh kata kayak aku <tuk> ya orang istilah lagi yang niya darahulamila itu siapa pak tujuh tujuh anak siapa sampai oh ya Ge mantur ya, siap. Aleh ya. kasih ya, pesan gas. Sing ajikkan beriki pisan libur ya. apa-apa Ge mantur doso. Ning ruangan ana niki boten. Ana ge mantur wis. Ana te marah. Boten marah teng ge mantur sekarang Karangku banyak masjid sing pengumane itu lima imam itu. Perdu tur, yang suaranya mer. Itu saya marah bisa nanti itu jadinya Quran tidak dipahami belak suara merdu, konstruksi Quran nu rasa merdu-merdunan, tuang nak de akal, itu mesti tertarik, no merdu-merdu, selera nai kuping ruang kalau konstruksi logika, selera nai akal, kalian contoh, kalau Gus Sabir suaranya kan setinggi amang, <laughs> terus mau Qur'an di ruang noloh, musame eku lo. Samae itu kita. Quran mengajari kita. Oke okay, nggak apa-apa kamu tidak nuhankan Allah kata Allah nggak apa nggak nuhankan saya. Tapi yang kamu tuhankan itu siapa reputasinya apa? Apa yang kamu tuhankan selain saya itu pernah ciptakan langit bumi atau pernah berkontribusi ketika saya bikin langit bumi? sing krungu akal betapa masuk akali nafiyul uluhiyah di betapa masuk akali memang selain Allah harus gak jadi Tuhan karena gak punya reputasi kalau ku zamawati wal'at penting suara itu Raffi tapi utak terus yang mocoh <tries> ya, ya aman kok <tries> <tries> terus itu Quran sudah merga berarti ada maknanya itu Sing dihitung suara Gak usah ya, jadi Quraniku nakku yang kuasa, suara gue ku rapente, udah koro konstruksi nih gue sok, apa? Emang misalnya, kalau posing sing, -sing ora di semangat nakil ulugiha menasihkan Tuhan selain Allah, ketika dengar rakyat itu, gue dadi penggeran penggera nih gue sok, Allah Dia kalau kosam awati, yang enggak langit, terus Allah ngendikan cara ilmiah misalnya, kemudian gue ketika seorang nabi ngajar ilmiah itu. Itu nabi-nabi Bagaimana saya disuruh meluhankan benda-benda itu? Keben tak boleh ini? Enggak nih. Di akhir itu, ada hanya Allah. Yang punya kekuatan hanya Abu. Manganin darah di itu. At ma ilmun. Musurum. Saya menuhankan selain Allah itu tidak ilmiah sama sekali. Bagaimana makhluk yang diciptakan Kemudian Yartaki naik ke derajat Buhan Bagaimana menyebut Tad'u nani li'ak furabillah Wa usirikabihi ma'lisali bihi ilmun Yang mau cahaya gusafir Yang mau cahaya tambah Terus gak penting Yang al-suara gusafif. Yang khas montong Buatnya penting Fales-fales <laughs> ini gak penting Karena otak saya Berselancar di dunia akal Yaku nafsyul uluhiyah Lirai zillah jadi, misalnya sebuah krumu, ya, krumu nah ini tenang ya, krumu, subhanallah, mil al-misna, <laughs> tengis banget, nah, ini di orang, subhanallah, mau beras berat kan, gak Iso, gak Cukup, oh, gua muntahal, iya, kau orang malaikat, mana, Om, beri inspirasi, jalan, ganggu, mana, kok, dipahamkan, nunggu, oh, malaikat, Rabuto, mangan, Rabuto, beras nafasnya fasih malaikat, di motor, nopo, tas, ih, ku, sering suara lah, ya, suara leleh lah. <laughs> Ya, clear ya. Clear ya. Tapi, thanks so much berarti what kuping pay. If you had been akal root ya? no lah, I'm a thank no so much for a root thief. Hah call lah. Don't you? Kecuali kalo nothing lah, cukus for a call lah, I pay kalau itu dia dua-dua recep ya apa ya? recep mulut apa? aku kayak keramat gak ngefek musim gak ngefek kayak-latihan ini ngefek yang sepi apa ya? ada risiko gak butuh musim ada risiko gak butuh musim? apa? Ya jadi kiruna ya jadi suara itu betul eh betul. Kalau ulama tuh. masuk kalau jadi tetang saya Nawawi Imam Nawawi Imam Nawawi nanti duka Ada orang mendapatkan Zayyul Quran kiat suatu Imam Nawawi itu haza makluk, makluk suara Quranul Layyah Tajilah so tiku. Walayyah Tajilah Quran itu sudah berdiri. Umah niku krungu wong maca Quran to ha iku peneh iku ya rapat padha. Tapi kontruksimane ya ace. Iku masuk itu Kuwi dening hikir, gak mungkin rangkepan kadha koyo ngono iku gaweane menusuk Nang seorang Imam nawawi iku, masuk lo ya yinu aswata kumpul Quran, cangkemmu sing biasa buku ngomong elek, ngomong ra penting, gue yo kali-kali dipaesi tau bu maca no Quran, ben rada islami sithik. Kita mbok go nglembah bon cewe. Kali-kali ada ada Quran di sana, mungkin ada ada hiasannya Ben tahu di lewat mergok kataman Orang berkata di lewat berkata rako'ah Ben ada pahis yang di situ Jangan ya? Bila suara ini kok ganti Katanya uang murah sempurna. Jadi ngaji ya? Bariku libur gitu ya. Bariku iya mansur dari suwe Tapi nakal gak tau ya, ya oke mau, napa? Saya kupingnya. Jadi kayak Kristen seneng suara, Fredi kayak selera suara. Kaya bisa dengar mata bis untuk gamanya Bang. Kia Mansur suaranya api, ngomong tapi munib, suaranya api, nih kita aja sih buat Ebu. Kita suara dialek, nih pakai kayak cerita Penting sih, penting sih. Jika aku ahli Qur'an, penting kualitas makna ini Qur'an atau kualitas suara Aku ingin mengharuskan Kualitas makna Karena orang-orang mau balik, kalau ada di sini-sini nampaklah suara Aku sadar, aku menurut saya, kali ini Maksudnya beneran, aku Tuhan, maksudnya Iya Ya, jadi kalau suara, orang-orang itu dikontruksi akal Karena Qur'an sering cerita, aku arah itu Jadi pikir, arah itu adalah khusus yang ini Maksudnya jangan Iku kongkongan ini kuping dan ngakal ngakal cek angin-angan orang raga bumi kok jadi pengiran cek angin-angan orang ngatau ngaji kok jadi ustad cek angin-angan orang suaranya yang penting lagi dipengaruh kok maklaran politik seorangannya bawa umat cek angin cinduk dia maka cendol kok bawa suami cek angin-anggin itu larasanya seneng masyarakat itu suaranya kok ngantinya kamu saya suara lele lagi diwak itu itu cerita nak imam di kok suara? Quran itu berdiri sendiri. Akhirnya rindu aku selalu tobat, saya jadi butuh obat ganti zaman remuan. Korang pergi ini, dijaga orang jiwa sepi galbara kambingan, jiwa Tapi konstruksinya kul aroai itu saja. Saya juga gilalah kurangnya, gua itu, oh tekun. Ngomong terlalu, gua Aku selalu langsung, Enggak ganti langsung, besok, langsung, tapi kita ada sosok, nggak apa ini ngerti apa orang tua Ngerti terus orang tua uang talak di Qur'an, orang tua Sering terus itu si arwah mau Sering arwah itu itu Sering itu aruni arwah itu Sering arwah itu Sering arwah selain saya kata itu aruni, arwah itu Sering arwah itu Sering arwah itu Sering arwah itu Sering arwah itu Sering arwah itu Sering itu malah itu tuh soal kanzir lan wong ya Allah yang Ternyata Saida Fatimah ya, butuhnya di dibelo Ternyata Saida Fatimah sih Belo putuk kok, nanti ngundi ya Ya, pulau kita sering jemansur Terutama di kota, ya. di kota itu kan sering kali memutnya kan itu harus merduk Kita seling kata-kata Qur'an kul aro'ay tum Kul aro'ay takum Kan berapa ayat yang ini? Yang aku singapal yang itu kagel hati, saking lagi ayat aro'ay tum, aro'ay takum Kenapa gak bayangin lo kan? Gue kok mengira oliannya aku? Entah, terjadi ini tidak iso apa? Itu kita benar akal oleh ujung. Akal. Jadi ini lebih direduksi, ngomong-ngomong Qur'an, ngomong-ngomong suaranya. Terus, ngomong-ngomong. Baik, Masuk, Islam Jadi ge nak maca Quran ini akalmu siap nangono. Ya akalmu siap, mung kok ketoro. Logika sing dibangun opo? No. Quran. Nek logika sing dibangun no. akal. Kaya Allah ngalem kaji Nabi nak ngalem sederhana, tapi masuk akal. Nek udara Muhammad itu dan darani Muhammad, Muhammad Rakan kaya dipercaya, am lam ya'rifu ya rasulahu fahum lahum munkir. Sing Muhammad Al Amin itu ya, sapa? saya wis tukang titip duwitne Muhammad itu Yusuf. Kan ya mereka dan Muhammad itu yura wirib, yang berantah-antah di tengah-tengah mereka nasabnya jelas, reputasinya jelas, asal usulnya jelas mereka tau kecekel melakukan hal yang buruk dengan <tuh> Allah menguji si amlam ya'rifu Rasulahum kalau Rasul yang makanannya harusnya perlu dikoreksi maka ini kalau diiyat itu berarti Rasulullah benar itu lam yakul ahadun al kufar innahu saraka fi imam waduh awinnahu zana fi imam pada ibadahmu terjadi mesti dua alat senjata. Sipasang. Jadi orang kafirnya ratau nabi dengan masalah lalunya. Saking persisnya hatta ibadahku far. saya <tis> gue nyai ketemu kancamu. Pas gue mau beri masuk, masuk, masuk. kancamu dan habis itu gua santai. Lah, santai. Enggak apa-apa. Begitu, itu kan. Ya, tadi gua ketok benerin Quran. Yang mau muji tapi semangat sekali sana, tapi itu luar biasa. Am lam ya'rifu rasulullah. Yang Muhammad yang tak utus hidup di antara kalian, enggak pernah hidupnya tersembunyi dari kalian. Ano noong kok gampang. Kena wanita beda mantanmu, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Kemolangi adat-adat imam suara itu dikurangilah, meregani Quran itu tidak butuh itu semua, Soal kita kita soal suara, tako. alamat kecamatan tako. Dalam negosafis sunti Itu butuh suara merdu atau butuh Gak betul nih, butuh suara merdu Itu masalah detail Penting detail atau merdu Detail Biasanya ini, Qur'an ku al-hadi ila sawais sabdi Itu merang kebenaran itu detail Orang-orang bilang ini Alamat menjelang itu detail, sayang kok suaranya Oh saya itu mentuh Oh tak penjara itu, nah no, no. Mungkin ada masuk aku ngapik sayang dua si suara nih. Ini di suara-suara Bagi aku tenang, aku ngambut ke itu, waktu dan Iman, suara merdu